Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang saya hormati Kali ini saya akan mencoba mengulang kembali materi tentang penggunaan e-learning Pertama kali kita buka web browser kita Kemudian kita ketikkan terlebih dahulu MTSN 5 Serang kita masuk ke website resmi MTSN 5 Serang terlebih dahulu, ini adalah websitenya, dan kemudian kita masuk ke e-learning madrasah, kemudian kita masukkan username dan password, jangan lupa untuk username dan passwordnya, jangan sampai ada yang salah, karena apabila salah, Bapak Ibu semuanya, tidak akan bisa masuk ke dalam website e-learning. Di website ini ada dua tombol, yang pertama adalah tombol login e-learning, dan yang kedua adalah login ujian CPT. Login e-learning ini digunakan untuk masuk ke dalam e-learning madrasah, dan kemudian yang warna merah ini, login CPT ini digunakan untuk masuk ke dalam ujian e-learning. Kita klik saja ini. Login e-learning, apabila berhasil akan seperti ini tampilannya. Dan ini adalah website e-learning madrasah MTSN 5 Serang. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kelas. Kita akan coba membuat kelas di sini. Kita klik buat kelas online. Kita pilih kelas 7, misal. Kemudian kita pilih rombelnya. Rombel 7A. Kemudian kita ketikkan di sini Misal, kelas kelas jaringan 7A, kemudian kita kopikan saja, kemudian kita paste di sini, kemudian kita pilih mata pelajarannya, TIK misal, kemudian kita pilih agendanya ada berapa kali pertemuan, misal 10 kali pertemuan, kemudian kita klik buat kelas. Ya, sampai di sini, kelas yang kita buat tadi akan muncul di sini, kelas informatika kelas 7A. Ini adalah cara membuat kelas di dalam e-learning madrasah.